makanya kalau bumi itu sedang meledos cari ini Allah ngerti pada hari itu yaumayakununnasuh kal farosil mabusus terus watakunul jebalu kal ihnil mabus hari itu manusia itu seperti aneh-aneh berterbangan meledos itu manusia oleh Allah seperti kapu, kapas berterbangan, lah kapas lah enteng lo, gunung lo tadi kapuk, koyok kapuk, saking entengnya, itulah hari kiamat nanti.